Puji syukur ya Allah Maha kuasa Limpa karunia Indonesia pusaka Kami telah berhimpun Dalam satu tujuan Jaga cita-cita, Indonesia merdeka Tauhidkan Indonesia, itihat kami Bersatu dan bergerak, memimpin negeri Indonesia berarti abadi. Kami ciptakan generasi Muslim sejati, bangun persaudaraan penuh berkah, menjaga cita-cita jayakan Indonesia. Abadi kami Bakti abadi kami